jika kamu merasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu merasa kurang cocok, silahkan cara yang lebih cocok kepada NNB Anda. Di sini kita akan masuk tentang kesehatan, keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022. Untuk persingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu kerjaan seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022. Pertama, support energi kepada kesehatan. Selanjutnya, support energi kepada keuangan.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 Second of sword ataupun tujuh pedang. Secara umumnya second of sword itu diartikan ingin melangkah maju, namun majunya sangat pelan karena mengingat masa lalu. Dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Virgo tidak akan mengalami gangguan apa apa di bulan Januari tahun 2022. Namun, di sini seorang Virgo akan mengingat-ingat masa lalu, yang dimana di sini akan membuat seorang Virgo susah mukul dan membuat seorang Virgo istirahatnya akan berkurang karena sering terbangun di malam hari, yang dimana di sini juga dikarenakan mengingat-ingat masa lalu. Disarankan kepada seorang Virgo lupakan masa lalu, melangkah ke depan, dan dapatkan kesehatan yang lebih bagus dan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah King of Gun.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 dan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus serta kesehatan yang lebih bagus. dan untuk kartu kesimpulannya adalah strength. secara umumnya strength itu diartikan kekuatan di dalam kelembutan hati dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang Virgo di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Virgo membuat seorang Virgo akan bangkit dan mendapatkan kesehatan kehidupan yang lebih bagus lagi dengan motivasi dorongan dari orang-orang sekitar keluarga dan pasangan yang dimana di sini move on dari masa lalu dan melangkah maju ke depan dan untuk kartu keuangannya adalah ten of pentacle ataupun 10 koin secara umumnya ten of pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan keuangan yang pelimpah keuangan yang sukses keuangan yang bagus dan bisa dirasakan oleh keluarga bisa dirasakan oleh semua orang yang membutuhkan dan di sini menggambarkan keuangan seorang pirlbot di bulan januari tahun 2022 mengalami peningkatan yang sangat drastis. Yang dimana di sini digambarkan seorang Virgo mampu menata meniti kembali keuangan, yang dimana di sini akan berlapar positif kepada keuangan, yang mampu mendongkrak keuangan bersama seorang pasangan, dan di sini juga digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan peningkatan keuangan, dikarenakan suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki semakin terbuka, serta di sini usaha yang dilakukan, usaha yang dijalankan oleh seorang Virgo akan berkembang pesat di bulan Januari tahun yang membuat keuangan lebih bagus lagi.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 Keuangan seorang Virgo mengalami peningkatan yang sangat drastis di bulan Januari tahun 2022 yang dimana disini dengan peningkatan keuangan seorang Virgo bisa berbagi kepada orang yang membutuhkan, bisa membantu orang-orang di sekitar, bisa berbagi kepada keluarga yang disimbolkan dengan King of Swords terutama kepada orang tua. Dan di disini usaha yang dilakukan oleh seorang Virgo akan berkembang pesat, usaha yang dikerjakan akan berkembang maju, dan di disini pintu rezeki akan semakin terbuka dengan suka berbagi kepada orang lain. Dan jika kartu strength kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Pirgo. di disini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Virgo membuat Virgo suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu semakin terbuka, keuangannya semakin meningkat ke drastis, usahanya semakin maju, yang dimana di sini selalu didukung, didoakan oleh keluarga, didukung, didoakan oleh orang tua, serta di disini keuangan meningkat akan bisa dirasakan oleh keluarga Virgo sendiri. Dan untuk kartu kartu pekerjaannya adalah Ace of One Secara umumnya Ace of One itu diartikan awal mula permulaan ingin menata dan mendapatkan kembali. Dan di sini menggambarkan kari pekerjaan seorang Virgo di bulan Januari tahun 2022 mengalami peningkatan yang dimana di sini seorang Virgo akan mendapatkan job pekerjaan yang baru yang mampu mendongkrak keuangan karir kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Virgo akan menata meniti kembali usahanya yang dimana di sini akan berdapat positif kepada kehidupan. Di sini juga seorang Virgo akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang dimana di sini nilainya sangat besar yang mampu membuat keuangan kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi serta di sini banyak kemungkinan yang dimana di sini salah satunya seorang Virgo akan membuat sebuah usaha tambahan usaha cabang yang dimana di sini usahanya akan berhasil yang didukung dengan kartu ten of takel yang mampu membuat keuangan lebih bagus lagi dan untuk support energinya adalah queen of cup Secara umumnya, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri, dan di sini menggambarkan karena pekerjaan seorang peerboyernya mengalami peningkatan di bulan Januari tahun, 2022 di mana di sini terdapat beberapa prediksi. Yang pertama, membuka usaha yang baru yang akan berhasil maksimal, yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan, yang dibantu oleh pasangan, dan dimotivasi oleh orang-orang terdekat Pirgo sendiri, serta di sini seorang peerboyernya akan mendapatkan satu tawaran pekerjaan yang besar, nilai harganya. Yang dimana di sini ia dapatkan dari orang terdekat dari orang sekitar yang membuat keuangan kehidupan lebih bagus lagi serta di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Pilgo akan pernah meniti kembali usaha pekerjaan karir dengan orang terdekat yang mampu membuat kehidupan finansial jauh lebih bagus lagi dan jika kartu strength kita lakukan dengan pekerjaan seorang Jadi di sini menggambarkan kekuatan hati di dalam kelembutan hati seorang Pilgo membuat karir pekerjaan akan jauh lebih meningkat berkembang pesat usaha yang dilakukan rezeki semakin terbuka dengan menata meniti kembali ke pekerjaan Dan membuat usaha yang baru Yang dimana sini selalu didukung oleh pasangan Dibantu oleh pasangan, didukung oleh orang terdekat Dan satu pekerjaan akan ia dapatkan Dari orang sekitar Yang dimana sini akan mampu mendongkrak Keuangan karir, pekerjaan, kehidupan Lebih bagus lagi di nah, Disini tidak tertutup kemungkinan seorang piru akan membuka Usaha tambahan bersama seorang pasangan Yang akan mampu membuat kehidupan, keuangan Lebih bagus lagi Dan untuk kartu hubungan asmaranya adalah nine of Cup ataupun 9 piala secara umumnya nine of Cup itu diartikan mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan dan tidak membandingkan pasangan dengan orang lain dan di sini menggambarkan hubungan asmara seorang Virgo akan mengalami peningkatan di bulan Januari Tahun 2022 yang dimana di sini disyaratkan kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan tidak membandingkan pasangan dengan orang di sekitar, Menerima kekurangan pasangan tidak mengingat-ingat masa lalu yang dimana sini akan berdampak positif kepada hubungan asmara seorang Virgo bersama pasangan. Dan kepada seorang Virgo yang sedang single, baiknya terima kekurangan yang ada pada seseorang untuk dijadikan pasangan yang dimana sini akan membuat hubungan asmara dan kehidupan lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah... Page of sword Secara umumnya, Page of sword itu diartikan seorang anak. Dan di disini menggambarkan... Kepada seorang Virgo yang sudah berpasangan, akan mengalami peningkatan hubungan asmara yang di mana di sini disarankan. Untuk menerima kekurangan pasangan, melupakan masa lalu pasangan yang di mana akan tercipta hubungan yang harmonis dan tidak tertutup kemungkinan akan mendapatkan keturunan di bulan Januari tahun 2022 yang menjadi pelengkap kebahagiaan seorang Virgo bersama pasangan. Dan kepada seorang Virgo yang sedang single, baiknya menerima kekurangan seseorang untuk dijadikan pasangan yang di mana akan tercipta hubungan yang harmonis. Yang dimana juga di sini tujuannya untuk melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius untuk mendapatkan keturunan. Dan jika kartu strike kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara seorang Virgo di sini menggambarkan kekuatan di dalam kelembutan hati seorang Virgo. Akan membuat hubungan asmara yang lebih bagus lagi di bulan Januari tahun 2022. Dan dengan penuh kesabaran yang dilakukan oleh seorang Virgo bersama pasangan akan mendapatkan keturunan di bulan Januari yang menjadi pelengkap hubungan asmara kepada seorang Virgo bersama pasangan.